Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haruka Angelin selaku Direktur Utama dan pemimpin rapat pada sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Kepegawaian Felisanovinda Novinda. Yang saya hormati Ibu Perwakilan Divisi Produksi Pekora Nataliu. Yang saya hormati Bapak Divisi Keuangan Gabriel Danendra. Dan yang saya hormati Bapak Divisi Pemasaran Gunawan Maika. Sebelum memulai rapat, perkenalkan saya untuk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 Acara selanjutnya yaitu laporan kinerja karyawan dari bagian divisi produksi. Kepada Ibu Florent Latarliu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan kinerja pada bidang divisi produksi. Pihak divisi produksi mengalami penurunan selama tiga bulan terakhir, mengalami penurunan sebesar 50% dari target. Penurunan produksi ini disebabkan oleh penurunan produktivitas kerja pegawai serta kinerja bidang produksi mengalami penurunan karena permasalahan di bidang keuangan. Dari bidang keuangan, kurang permasukan bahan baku produksi. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada Ibu Elizabeth. Baik, terima kasih untuk Ibu Florena Lalius, laku perwakilan Divisi Produksi. Selanjutnya untuk Ibu Felisa Novinda baik bisa memberikan laporan kinerja pegawai. Kepada Ibu Felisa Novinda waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan kinerja pegawai yang sudah disampaikan oleh pihak produksi. Kinerja pegawai mengalami penurunan produktivitas karena kurangnya pemahaman pada teknologi terbaru yang perusahaan gunakan. Terima kasih, sekian saya kembali. Baik, ke terima kasih bulan. untuk laporan Divisi Pemasaran. Selanjutnya untuk Bapak Gunawan Maika, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan laporan bidang pemasaran. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua saya akan melaporkan kinerja dari Divisi Pemasaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Floren bahwa produksi mengalami penurunan. Hal ini berpengaruh pada bidang pemasaran yang mengalami penurunan konsumen. Sekian laporan dari saya, saya kembalikan kepada Ibu Elizabeth. Baik, terima kasih untuk laporan Divisi Pemasaran. Selanjutnya untuk Bapak Gabriel dan Indra, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan laporan bidang keuangan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya selaku perwakilan Divisi Keuangan akan menjelaskan kinerja bidang keuangan untuk tiga bulan terakhir. Seperti yang sudah disampaikan, Divisi Produksi dan Pemasaran yang mengalami penurunan, Divisi Keuangan juga mengalami permasalahan pada kas perusahaan dikarenakan penggunaan Alat-alat teknologi terbaru untuk produksi anggarannya cukup besar, sehingga pemasukan untuk bahan produksi tidak terpenuhi dengan baik. Serta dikarenakan kurangnya konsumen yang dialami oleh divisi pemasaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Elizabeth. Terima kasih untuk Bapak Gabriel dan Indra yang sudah menyampaikan laporan keuangan. Terima kasih juga untuk para perwakilan divisa lainnya yang sudah melaporkan penurunan kinerja perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, maka akan dilanjut dengan acara pembahasan datangnya jawab yang akan dibina oleh Ibu Haruka Angelin selaku pimpinan rapat. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sekarang akan masuk dalam pembahasan sebagai evaluasi dan sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan segala permasalahan yang dialami setiap divisi, dimulai dari permasalahan yang mengalami penurunan pada divisi produksi. Untuk itu, sudah dilakukan langkah apa atau sudah diperahkan perbaikan dalam bentuk apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Haruka. Kami, pihak divisi produksi, sudah melakukan inovasi dan usaha mengolah produksi, produk dengan biaya yang cukup diberikan oleh divisi keuangan. Banyak sekali inovasi terbaru yang ingin dikembangkan oleh pihak produksi, namun pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar dan produktivitas kinerja pekerja yang cukup tinggi, namun untuk keadaan sekarang sepertinya kami cukup berkoordinasi selagi divisi lainnya mengalami perbaikan. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan, saya hanya memohon agar kontribusi pihak produksi tetap stabil dan inovasi terbarunya dalam masa perbaikan kinerja. Selanjutnya untuk Ibu Felisa Novinda, selaku kepala kepegawaian yang melaporkan bahwa mengalami penurunan kinerja pegawai seperti yang sudah disampaikan oleh Divisi Produksi, apakah sudah ada usaha perbaikan yang dilakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Haruka. Untuk Divisi Kepegawaian, kami sudah lakukan penyuluhan untuk penggunaan alat-alat teknologi terbaru yang ada di perusahaan sehingga tidak ada lagi ketertinggalan pengetahuan. Terima Kejalani kasih untuk Pegawai. Ibu Felisa selaku Kepala, Kepala Kepegawaian untuk usaha yang sudah dilakukan. Selanjutnya untuk Divisi Pemasaran dan Keuangan yang mengalami permasalahan yang berkaitan besar dengan pihak produksi. Pertama-tama Bapak Gunawan Maika, saya ingin tahu upaya apa yang sudah dikerahkan untuk Divisi Pemasaran. Baik, saya akan menjelaskan upaya atau usaha perbaikan yang sudah di, dan sedang dilakukan oleh divisi pemasaran. Kami lebih mencari celah pasar di ranah sosial media karena kami tahu seberapa efektifnya pemasaran di ranah sosial media. Untuk saat ini, upaya yang dilakukan cukup berjalan baik dan mengalami peningkatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk upaya yang dilakukan oleh pihak divisi pemasaran. Saya hanya memohon agar upaya ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Selanjutnya untuk permasalahan keuangan, waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Gabriel danendra untuk menyampaikan upaya yang dilakukan divisi keuangan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Maruka. Divisi Keuangan sudah mengalami peningkatan dikarenakan upaya perbaikan pemasaran yang cukup baik. Selain itu, kami lebih memfokuskan pemasukan untuk baku produksi karena semua alat-alat teknologi perusahaan-perusahaan sudah sangat memandai. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Ibu Haruka selaku pimpinan rapat. Terima kasih untuk penjelasan upaya perbaikan kinerja untuk divisi keuangan dan divisi lainnya yang tadi juga sudah memaparkan penjelasan. Untuk kesimpulan, tetap pertahankan koordinasi satu divisi dengan divisi lainnya. Karena informasi peningkatan ataupun penurunan sangat penting untuk pertumbuhan setiap divisi. Untuk permasalahan kali ini, setiap divisi sudah mempunyai dan melakukan upaya penyelesaian. Saya harap ke depannya kinerja perusahaan terus membaik dan perusahaan ini bisa menjadi perusahaan terbaik. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Ibu Elizabeth Katril, selaku moderator rapat. Terima kasih untuk Ibu Haruka. Acara laporan permasalahan setiap divisi dan evaluasi tanya-jawab sudah dilakukan. Selanjutnya adalah penutup. Sebelumnya saya akan merekap kembali apa saja hasil akhir dari rapat pada sore hari ini. Permasalahan setiap divisi mengalami keterkaitan satu dengan yang lain. Dimulai dari pihak produk yang mengalami permasalahan pemasokan bahan baku dan penurunan produktivitas tenaga kerja. Lalu divisi pegawai mengalami penurunan kinerja pegawai karena kurang pengetahuan untuk alat teknologi terbaru di perusahaan. Penurunan divisi pemasaran dan permasalahan kas pada pihak divisi. Setiap divisi sudah melakukan upaya dan sedang berjalan. Penekanan dari Ibu Haruka selaku pimpinan rapat bahwa tetap saling berkoordinasi untuk mengetahui perkembangan satu divisi dengan divisi yang lainnya. Itulah hasil rapat atau pokok rapat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tiba pada acara penutup. Untuk acara penutup, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan serta Ibu Haruka yang sudah memimpin rapat sehingga rapat dapat berjalan seperti semestinya. Semoga dengan adanya rapat sore hari ini, dan keputusan rapat yang sudah diambil dapat memperbaiki kinerja perusahaan dan dapat mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.